beraksi mandi sama anak-anak ganti -anak. baju dulu Terus pakai baju Ya, nah, ya. Ayo Sambil Anglon Hes Hes <tuh>, kalau Anak-anak Ayah, bunda dan anak Indonesia Bos <tuh>, pakai baju pun tak ya? Eh? Pakai baju pun tak? Baik nah, itu pakai Selamat guys Katut. <tele> Katut guys. <tele> Ternyata badannya enggak licin. Ternyata di guys. Hmm pol, ternyata batunya agak licin Mungkin jarang yang mandi di sini. Yang sebelah Setelah sana itu banyak. cuman sayangnya? yang nggak pakai baju. Kukil dong, guys. Iya. Adegan dewasa masih bau gitu. Ya, kita dejangin bang orang ya. ya. Om, apa ya Om? Ini saya di sama Om Rudi. kok bermoto, sekaligus kau bermedio sekarang. Uh, <tuk> <tuk> <tuk> asik asik rek mau guys. Banjir neat dempol setengah kulkas. Uh, ini dia wajah-wajah kedinginan habis mandi di sungai alias kali halo halo di bos halo kakak tiara kakak papan masih mas tante om um, bunda yeah. uh, suara apa ini ya, besoknya ini natural, Oke. alami. Oke. Jangan lupa nanti buang sampah pada tempatnya, dibawa pulang lagi. Buang sampah pada wow, <laughs> ada temannya kak. Seneng nggak, kak? Keneng? Dingin ya? Hmm. Dingin banget Tawpo? Dingin biasa? Dingin banget Hmm, banget Pol Arak gak Losdol? Wah, yeah. tak Tak Tak Kali Losdol <tuh> Ternyata nggak sampai Berapa? 10 menit ya? Udah nyerah, oh, <tuh> nyerah. <tuh> Iya, <tuh> karena Dingin yuk dadah dadah dadah teman-teman sampai jumpa lagi Hihi.